waspadai harga emas sedang berkonsolidasi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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1733.34, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1723.58. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 April tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212